New Daihatsu Ayla 2023 siap menggebrak dunia otomotif dengan motor listrik, dan berapa harganya? Simak sampai habis. Inovasi yang dilakukan Daihatsu pada New Daihatsu Ayla 2023 andalannya sangat dahsyat. Berbekal motor listrik, Daihatsu Ayla 2023 baru disebut sebagai mobil terbaru dan tercanggih. Selain motor listrik yang ramah lingkungan, perombakan Daihatsu Ayla 2023 baru bisa dilihat dari tampilannya yang super keren. Mobil terbaru dari LCGC ini pasti akan menarik perhatian masyarakat, karena bodinya elegan dan kekinian. Selain itu, Mobil listrik ini pun memiliki fitur-fitur yang sangat canggih untuk dibahas. Jangan sampai kamu ketinggalan informasi terkait mobil-mobil canggih terbaru yang ada di channel Car2. Yuk, ketahui juga spesifikasi lengkap dan harga mobil listrik New Daihatsu Ayla 2023 pastinya. Mobil ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki mobil-mobil lain. Mobil ini tentunya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh mobil lain. Mobil rancangan Daihatsu ini menjadi favorit konsumen. Selain itu, harga mobil ini cukup bersahabat dengan buku tabungan kamu. Berapa kira-kira harga mobil LCGC ini? Sebelum ke harga, sebaiknya cek dulu semua spesifikasinya untuk memastikan kecanggihan mobil listrik ini. Mari kita mulai dengan membahas kerangka secara mendalam. Segar, modern, rapi dan kompak adalah gambaran bodi mobil terbaru ini. Kecanggihannya dilengkapi dengan cermin digital yang didesain lebih halus dari biasanya. Lalu, salah satu fitur modernnya adalah panel speedometer TFT berukuran 7 inci. Saya melihat kaki-kaki Daihatsu Ayla memiliki velg trendy dan velg 17 inci. Mesin mobil ini berkapasitas 1200 cm3 dan motor listrik 60 kW dengan baterai lithium ion 32 kW. Lalu bagaimana dengan harganya? sepertinya untuk yang satu ini, sahabat 2 perlu memeriksa tabungan Anda. Pasalnya, harga mobil LCGC terbaru 2023 ini cukup lumayan. Jadi agar tidak penasaran lagi, New Daihatsu Ayla terbaru 2023 cuma dibanderol dengan harga 110 jutaan. Harga ini sangat bersahabat untuk mobil listrik sekelas Daihatsu Ayla yang memiliki banyak fitur canggih. Demikian spesifikasi lengkap mobil listrik New Daihatsu Ayla terbaru 2023. Untuk lebih detailnya, kita tunggu di video berikutnya. Salam Kar 2 Channel.